makalah dipercayakan munikola Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ini masalah karena sebagian hanya untuk belani aliran mereka, Allah belani aliran mereka. Terus awal aliran apapun sehingga bisa dipertanggungjawabkan jawabkan. Supaya terus laku, munikola Rasulullah. Akhirnya masalah kan sekarang salah. Tendensi nih Rasulullah, sehingga terus Awal hadis Muslim niku dimulai songkok cerita-cerita, babu tahzir, minal kifbi atau minal kadipi ala rasulullah sallallahu <Sess> ya, alaihi wasallam. Eh, kalau bocor ya, mulai babu ujubir riwayat Alifikoh, Batarkil Gatseptin, nomor kancelan kita pulang. Yes, ya, cucu babu ujubir riwayat Alifikoh, Batarkil Gatseptin. mohon kepalanya ya itu wajah, nanti subuh, Hatam. subuh ngasih neng nanti subuh siap ya, siap. Uh, berarti Om fase kebenarnya. <laughs> nah ini kalau kewajiban loh no. pelarian no <tuh> Babuju riwayat ibak, wajibin riwayat hadis, anisikot, sangling biro-biro, wong yang kena dipercaya wa tarakil kadzdzab ninggal wong sing tukang dhoro wa Allah taala sing wajib ahadin ing saben-saben wong kang ngerti sapa ahad katemni sing bedakno riwayat diantaraning riwayat sing Wasika ngerti rawi-rawi sing kenek dipercaya. Nukil laha maring ithlah ahadis nukil riwayat. minal mutahamina sing sing dicurigai. Annal wajiba iku allayaruya yen to orang riwayatno ahad minha riwayat ilama. Kecuali perkara den, kina, posyihat, atau ilama kecuali perkara Arofakah ngerti sopo ahat sihata mahorici eng sohe mahrat mahroce ikilah mah ma minar riwayat wasita rotelan saya ketutupan final kilih lam nak seng nukil nukel ikilah sohih riwayat wa ayat tadi ento jogosopo wong minha sang ikilah riwayat ma yang berkorokan agang ono pomo minha sangeng ikilah riwayat an ahli tuhami sangeng wongong seng baru dicurigai walmu anikin dan wongong seng angas min ahli al-bid'ah saking sing bid'ah. Wa dalilu ta dalil. Kenapa kita harus hanya menerima sangking ngomong sing sihah? Wa dalilu ta dalil ala, ala anallazi. Engatasi saat atase sakteme perkara kuna kang ucap sapa kita min hadas engge iki huwa ya'dzalazi sing wajib. dunama ora kok perkara kholafak kang liyane upama hu eng makulnah. Wa dalilu qaulullah ta'ala wa dewe Allah ta'ala jalla dzikruhu ya ayyuhallazina amanu in sya'akum fasikum binabain fatabayyan. Insyaallah wasek mongko kejelasan sira kabeh. Antu sibu kaum bijaraten siji kebodohan. mongko ada uh, masalah syahada wong sing mbok ridhani dedi seksi. Wakola azza wajalla wa asyitu Dawei aslimingkum. Fadalah mau menunjuk Nabi Maklan perkara itu karena Kangus nyebut sebuah kita ini hadil ayat sang ilah berapa ayat. Fadalah anakku Barul fasek. Saat temenit hadisnya uang fasek. Iku sah kita niku gugur. Weru makbulin orang ditompo. Uang nyeritaan peristiwa biasa. Wae kudu adil. Apa mana nyeritaan no Dawei Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nyeritaan jumlah duit neng pengadilan ora trimo dhuwit iku wae, wa rawine kudu adil, sahite kudu adil. Apa menane nyeritakno dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi anna khobarul fasik saati tunhuiru maqbul, wa anna syahadatu tuhiru al-atsir marjuda den ten tolak. tekalam khobaru te kalam khobaru infaraqa sanajanto misae pa maknahu makna al khobar makna syahada fi badhi wujuh. Faqad yasami'ani mamata kadang kumul apa khobar lan syahadah di akhbar mimani ilmam gede-gedenya maknane kobar lan sehata. Itukan anak orang nopo kobaru fasek nopo ceritaning fasek gue romak bulan gue orang ditompo indah ahli ilmi mungkin gue ahli ilmam. Kama anak sehata tahu kau saat teman sehata ikilah fasek ikumardu datun tintola indah jam ihim orang sekarbani ahli ilmam. Padahal lanjut apa asunatul sunnah ala nafi riwayat ilmung kare ingatase nafek nopo riwayat unsing mungkar Nalak per sing berak berak hatis, kanak hi telara telkor anik, koye olem ihionokor ala nasi ho peril fasik, ih enga nasih mentiak tekan ho periung fasik. Wawawati naf ihoho peril fasik, al asarung masyur, anrosuri laso, lo wohli wasalam, rupaanit ewoh manhat kasa anik, manut esap anik wong hat kasa anik, anoh hati sopo man anisan insen pi hati sen iklan si hadis hatis. Iwora kang isot sinting ali opo anawit wong kaji perung sing koro, fawawang kotem manu ahakil kai bikinis wong sing koro koro kape hadasan Abu Bakar bin Abi Shabib, hadasan waki uran Shubha, anil hakan, Abdurrahman bin Abi an ansamurah bin Junduk haun, haun tahlil sanat, geni sanat, wa hadasan Abu Bakar bin Abi Shabib, hadasan waki an Shubha, wa Sufyan, an Habib bin Maimun bin Abi Shabib, anil Mughira bin Shubha, kuala Rasulullah SAW, mdalika yang mau babun fit tahvir minal kibdi, yaudah yaa semuanya minal kibdi ala Rasulullah SAW Hatta abu bakar bin abi syafa, hatta sana huntar an syufah, ha hatta sana muhammad bin wabnu pasar, pola hatta muhammad bin syafar hatta sana syufah, kolani ku damal baling guriyah, datas nikikan terakhir, ya. huntar nama? an syufah, wih, huntar nopo, an syufah, berarti seterengeh syufah ni ku, huntar, yes, ya. seterengeh syufah ni ku, huntar, terus wah, hatta muhammad bin sana wabnu pasar, kolani kata sehe Muhammad bin sana gil pasar, hatta muhammad bin syafar, hatta sana An Mansur berarti mulai Mulaibenten niku wau wow, sedherenge Subhan Gundar ini sedherenge Subhan Muhammad bin Ja'far. An Mansur Andri Sufyras Anawi sami alian yaqtub ingkang khutbah sopo Ali, qol qala Rasulullah SAW, alaihi wasallam la aliyah. Aja goro sira aliyah ing atus singsun fa innahu mung sak tenes kelakuan. Manti sapaene wong yakdhib iku goro sapa aliyah ing atus singsun, yalid mongko mesti mlebu sapa man annara indraka. Seng kata walajyalidunah walaja yalidul kata swa ada ya terus wahai jazm jadi yalid mongkom lebih sepemahan anara yang teroko fainahum kau saat mereka kelakuan mandi sapani wong kau yak di fulgor sepemahan alia yang asa seingsin yalid mongkom lebih sepemahan anara yang teroko wahat dasan isyadun harap hadasanah ismail ya ini ina uliyah anatilaziz bin syab anas menalik anahu kal ina hu layam nakuni Dewi Anas bin Malik padahal beliau ngeden apa khodam Rasulullah asrosinid nggit main ati bener 10 tahun. Tapi nggit main 10 tahun jarang no hadis. Inna wa satuna kelakuan layam na yuktine nyegah ingsun apa anu hadis santerti hadis ingsun gumisira ka hadis Ini hadis kasiran kakeh apa sing nyegah anna Rasulullah kal man ta'amada ayyatan falyata yataba wa makadahu minanna Wahatasa Muhammad bin Ubaid Al-Hubairi, wahatasa Nabi Hasan, anak fisolah, anak wiralkal, Rasulullah suatu saat mutamikan, bohong kan kesannya Nabi Muhammad bin Abdallah bin Umar, wahatasa Nabi Muhammad bin Abdallah bin Umar, wahatasa Nabi Nabi Nabi yang tidak Nabi itu <tik> Pernah gorohno kajing Nabi itu Pak juga bikin satu tiket duduk ning napa neraka. berarti pesan tiket satu tempat duduk balik tempat duduk itu terlalu jauh. Poin finisi golek paling terakhir, sing ora kembang. Gue ya. ya, bingung bingung situ roboh. Gue kan pertama kan Muhammad bin Abdullah bin Umer, terus Abdi, berarti Abdullah bin Umer, terus Rawi ketiga Said bin Ubaid, Said bin Ubaid itu songko Ali bin Robi'ah ah, Sinten Ali bin Robbi, Al ah. Walibi. di ah. gitu, gue mawon. Ali ini gue sedulungnya Ali, Ali bin Robi'ah ah, Songriki kan penenten. Sedulungnya Ali ini gue, Seng tengarap Said bin Ubaid, Sinten. Pocak ora bener pinter yo oh, yo. Yarawi kan aktore Muhirah, Muhirah bin Sukbah. Sejerone Muhirah sapa? So? Ali bin Rafi'ah. Ning ngarep ya padha sejerone Muhirah ku so? Ali bin Rafi'ah gua sik padha. Lah, seng beda iku sing ngarep mau sejerone Ali bin Rafi'ah jenenge Sa'id bin Uba, sinten? Ah, ana sing ini, Muhammad bin Qais. Berarti mulai beda gitu, sing sapa? So? saturunge Ali bin Rubiah. Lah bi misli berarti kep lawan sepadane hadise Said bin Ubaid. Said bin Ubaid ya sangko Ali bin Rubiah. Lah sani Muhammad bin Qais Al-Asasi ge ya saking Ali bin Rubiah. Wis ya, pokoknya mau kok terus pikir-pikir dewe. Pokoke golek sing kembar, kembar terus ngantin entek kembar. Lah durunge iku angel kan. Ya ngaji ya angel. Kaangel kok ka dadi wong dadi kiai wala minyakur anani busa burawi inna gadibana lezai <Levitan keb Hz> sakaget tisfin ala ahadim babu nahi anil hadis dikul lima samia wadda sana ubeiduwa bin mu'ad al-ambari hattasana adi ha'un, wadda sana muhammad usana hattasana abdurohman bin mahdi kawalah hattasana syubah yang kata sendiri kawalah berarti Abdurrahman bin mahdi kalian mu'ad al-ambari karena hattasana ubeiduwa bin mu'ad al-ambari hattasana Abi berarti abdi sini mu'ad disini, mulai pinter kan terus Muhammad bin Musanna hadithana Abdurrahman bin Mahdi kawalah hadithana syukbah ini juga paling podo akhirnya hadithana syukbah, nyobab, Abdurrahman, Anhafaz bin Asya anhafira, kawalah rasulah, kawalah kawalah bin Marika, hibban, ayuh hadithya sikul 5 sama, kafah cukup sopoh bilmar ya awak anak panik adiban gorewe ayat yang ternyata no hadis sopoh uang bikul lima sama, kurung uapnya di no uang berarti penista, hadisana bakar bin habisah, hadisana ali bin habbas, hadisana syufa anak huber bin umturahman, anaknya nabi bin misyad alika, hadisana yahya bin yahya kwarona husyab anasulleman atainin anfu isman anasikal kalau maruf no khatob rodi anhu bihas bilmar iminal ayu ayat hadisnya bikul lima sama. Adasanya Abu Tahir Ahmad bin Amr bin Abdullah bin Amr bin Sarawak al-Akhbaron ibn Waqbin kuala li Malik Iklam Dawa Imam Malik iklam Wartiyah sirak anda saat ini kelakuan Laisa orang-orang posa'an Iku yaslamu selamat sopoh rasulun Hadasakan nyerita anda sopoh rasul Fikul lima samia Walayaku nolahan orang-orang sopoh rasul Imam menjadi imam abadhan yang selawat-selawat Bahwa yuhadisu fikul lima samia Dan orang-orang melepok ngomong terus Iku orang-orang pantas jadi imam abadhan Muhammad di sana, kalah Abdurrahman, aku malah rupat atau Soan salaman restu. umpulat restu. Di Muhammad Abdurrahman bin Auf. Yakul layakun roju imam yang tada sikaan, yumsiqaan bakdimak jadi orang bakal, orang layak dari imam sehingga bisa menahan diri dari semua yang diomong. orang yang dihomongnya, orang yang dihomongnya, orang yang dihomongnya orang yang dihomongnya, orang bin dihomongnya hatasan ayahnya, Amr bin Ali bin Muqtdam, Anshusyan bin Hussein kalau salahnya Iyaz bin Mu'awiyah, faka Allah, ini arahkan kot kal ini saat menengahkan, ini akan menengahkan, ini akan menengahkan, ini akan teman-teman berjahat di ilmi Al-Quran ini akan menenangkan oleh mengajik quran fakro aliyah suratan wa fasir Fakroh mengkomosirah alias atas insun surat anisus surat wa fasir lan nafsirisiro hatta angguro sehingga ninggal insun sima yang berkorak alim tangkangerti siro kol fa tu fakol ali ifat ali yama akululaker ifat jogosiro ali yama akulah ia kawasana atalul hadis ia kawatiosiro kawasana atalanggawelek fil hadis fa inna hu kullama hamalak hadun iladallahu fi nafsi Wa dibaf wakar dibaf fil hadisi sama nek wong kakehan apalan terus cuma lali error hadis hadisan hadis wa bunahi an riwayat ali du'afa wal bin waman nan wong huwa bukan den getingi fa an fadisihi wa hadatsani muhammad bin abdullah bin murwaz bin haram qala hadatsana abdu bin yasid qala hadatsani sa'id bin afi qala hadatsani abu hanif anabi usman muslim bin miasan an bi an rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala saya kunu bakal ana fi akhiri umat inglem ilm akhir mati sing saka unasen biro-bromo luso ku hadis sunah kang hadis sapa unas kang ing Ma ing hadis lantas mau kang ora kurungusiro kabe antum bala abu kum faiyah kum faiyahu. nanti di akhir zaman semuanya bilang kaulah Rasulullah yang kamu sahabat tidak tahu hadis itu. Mengkue sing ancani aku erar roh zaman akhir dorro. Wong zaman sohabe diura sidi sidi kaulah Rasulullah zaman akhir wasi di sidi. Untuk ekon diwai, untuk ekon diwai. Wa yang qala ngomong we aku sing ngolak nalik sadis roh kok kono ora kok roh untuk kondi wae bin akhir zaman Ya kunung onoiku fi akhir zaman sobat dajjal lunadur beroda jal gada bun kang goro-goro kape. Yak tunarkani kani sobat dajjal kumi sirokape. Nal ahades ing berobro hades bima alam tas mau antum walaa abagum faiyahum wa iyahum. Layu dilunadunya sarno sobat dajjal gada bun kumi sirokape. Walaf tiunal jomit nasobat dajjal ing gada bun kumi sirokape. Wahatiesanabu saya dalasat wahatiesanawaki hadiesanal amas. Ya pake ini ngasih rumah non tenan. Paling gak saya jadi bingung. Baru kayak bingung gak bede. Baru kayak ora bede ora bodoni wong. Mungkin aku mohon kalau menang nih. Jadi aku enak berdalil pepah poh mikir hati si doif tahu orang mau do, tahu orang terusinau meneh. Akhirnya apa aja tidak tuh. Gak aku seorangnya saat nol terkontrol. Jadi aku menang loh Nova. Menang. Sangat penting zaman paham murah. Sementing jadi hati-hati. Coba -hati. ilmuiku hangen. Terus kalau kayak nyimpolaniku hati-hati. Ini aku, hati -hati. aku mohon menang. Wahat dasanya Abu Syath al Asyah. Wahat dasnal waki atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Shaiton. Saat teman-teman setan melihatlah selalu setirah mendapatkan setan di surat Rasulullah dan menggambarannya orang-orang. Faya'ti ya. Utau faya'ti, maka nakani setan al-kawmahim kaum, fayuhadisum al-hadisah minal gadwi. Faya'ta farroku namu kau pisah, setan al-kawm kaum. fayakul farroku namu kau pisah, setan al-rajul minum, sami itu rasulan a'rifu wajahu wa la'adri masmu. Jadi, seorang setan yang berbawa bernyaritannya hadis mirip. Itu wong orang rahinnya kau kena lebih sopoy sebenarnya kau setan nih boy boy, padahal kau cerita khati di jazan aku boy, kau di jazan santriimu bendo kabel gitu loh, <hissim> <coughs> iki mah muslim sih gitukan, jadi kunani kuno semua tuh, mau soalnya wong itu dan jadi nabi hindir, deh, ayat seratau ngaji boleh nabi hindir, boleh pinggir lah, kiai ne mau ngandani boy, sing tangane kau rau nol balumi. Balang angker wong di cu pimpu, eh sarap sarap, Muhammad Rofi piatuh, namanya bensin laut, bensin ale, bensin laut, alel mu, seleksi, foto wadah mutu aku, aku waduh, wadah wadah, wadah wadah, wadah wadah, wadah laut wadah wadah, wadah wadah, wadah wadah, wadah wadah, wadah wadah, wadah wadah, wadah lah yo Nabi hidep kok neng kono. Mang Nabi hidir tau ngerti ngaji nutupi aurat apa ngono. Hidep kono berarti Bocah kono bocah. Abdul Rasul astaghfiruna bin kaw, inna fil saya tanya yang di dalam sekuro, saya tidak ono beroperasi, kan masih ingatannya kan cencang-cencang. Alfa kau enggak nyangkang, hak enggak saya, dan siapa Sulaiman? Nasi Sulaiman, Yusiku Mehme, buat Anda metu yang tomat fatakro siapa saya, dan Fataq roh amon kau mau coba, saya, dan al-rahnah kowe baru kayak ngaji iki aku yakin baru iku kok rada wedi sithik-sithik bingung-bingung sithik ana 0.55 we nanti subuh ya ken. Lho ten anak kulo kan sinau terus nanti subuh sesukne sing leren aku we nek sinau terus mboten bodho lho. Wa hadatsani Muhammad bin Aqtab wa Sa'idun amara ala sayyih samiana dimayqal Sa'id akhbarana Sufyan an hisham bin Khuza'ir antawas Tawus qala ahada bin Aqbasin <misi> khadis, ni fa fa nah, Tiap maco hadis, ini paling kalau terangno ini. Tiap bucer, sinten, Niku tiap cerita, niku moto hadis di bulan bali nek golekan bab iki sing padha karo bab iki kon bulan baleni terus dawae suwe-suwe curiga ma'a'rifa ta hadisikullah wa angkar ta hada am angkar ta hadisikullah wa a'rif ta ada. kok jenangkan bulan baleni jenengan sing ora paham ka ora paham sebagian faqala lahu ibnu abbasin niki ibnu abbas itu termasuk sahabat nabi sing tok digelari tarjumanil qur'an Allah tarjumanil qur'an Asli Dewa Iman Abbas, Inna saat ini kita itu nanu kita no hati siwi nyelitano hati situan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. <tuk tangan> Di seibu biasa kene menikola Rasulullah, Islam yakun. Nahli kane ora ono oposaan, ikut-ikutnya puten korois opo ali ngatasin nanti. Dulu setiap kita, kalau istri sering bilang kola Rasulullah, tapi sekarang bilang kola Rasulullah punya akut. Falam marok ipernasu asok bawat dalil, saya kira wong repot kate apa yang demi-demi Rasulullah taruh namun kau meninggal kita Al-Hadis yang hadis Anhu'an Rasulillah maksudnya saya itu riskan menikah Rasulullah itu ngebelo Madalpd apa Alirani Dewi, apa ternan Rasulullah saya itu tidak riskan itu zaman Abdullah bin Abber apa yang saya itu, tambah buyutnya apa riskan. Wah, ane Muhammad Rafi Abdul baru nama amarah diminitawas anak yang diminabasin in nama orang boleh tolong dino. bener. bener. heh bener apa kita, nanti, oi sebuah, hadis, hadis kita tahu lo hadis, selalu terjaga Rasulillah, <temOTHdings> ketika hadis jadi rekod, usrausah. Rasulullah. Jadi zaman abdu'l bin Abbas Jadi niku teko nabi. Siti-siti Rasulullah. Rasulullah. Nampak wajah basir, paling salah sipik. Tapi macam Mungkin di kitab lain tentang tema lain, macan apa? Pak. tapi nunggu berikutnya pokoknya macan ini. Yang konaknya belum tak dimulai, ini mah, pokoknya nunggu tentang berita berikut macan enak, Pak. Buset, jadi bebofaham menuai pokoknya nunggu dikikuk macan percaya atau sama data, apa? Ya, percaya, percaya, percaya, Ya, percaya, percaya, percaya, percaya, semua kitab semat butuh manja harap katenya nopo bisa buatan-buatan basir teng mikir lo orang kafe bawa jauh besar, orang orang Quran itu basira wanadhirah wa mengganti besar bisa oh pelak kebocoran, orang itu tak terang nonton mikir nopo ya ini kan jelas ya besar itu sering jalan yang Abu Abdullah bin Abbas Abdul Abbas itu shohabat, fajr Allah yukatisi wa yaku'lu koala Rasulullah koala Rasulullah fajr Ibn Abbas layak dani hajisi wala yang juru ilahi. jadi Ibn Abbas diaomongi itu siapa tinggal rumah no yang dulu era kedua Fakola ya Ibn Abbasin malila araka tasfauli haditsi u haditsuka an rasulullah wala tasma jenengan niku kiai podel opo tak ireng nene sates bang wono yo rada kok maksudenku piye lha terus konane kuna mlebuk Ibn Abbas utarjimane Quran diceritane kola ya bekale katos kulon kula nuku ni Qurane menurut tafsir itu mau bahasa Arab ra iso tafsir ini juga tidak ada jalanan, tuku bulat balik jalalan tak satu tak bisa, tak kan tak Nah tak bisa dan akhirnya abn abbas itu akhirnya tersinggung, menikahkan rasulah, dan tidak ada yang ada yang ada yang ada akhirnya orangnya tersinggung menikahkan abbasin, ma'lila aroka tasma'un hadisi ukhazhishyukaan rasulah, walah tasma' walah tasma'un, dan tasma ada yang ada yang ibn abbasin, inna kunna ida sami sami'na rasulanya yakul kawala rasulullah sallallahu a'alaikum Ina saat teman kita kuno, no kita marotan dalam sisi tempo. Lantas aminah rasulnya aku ulo kalau rasul ibtah darot bu absoruna. Disek zaman dulu nya jauh zaman dulu nya jejujur, zaman dulu nya orang no catut mencatut. Setiap ada orang bilang kalau rasul ibtah darot mata kita langsung memandang fokus. Waas reina ilai biadanina. Kupengku tak rungokno. Merku mesti tulus, mesti asli. Falam falah maroqibana suatu babadalu lah lam nakhud minanasi ilah mana arifu sahuseh hadis juga catut satu tantok gong legal nomad pitok, aku ratau ngaji hadis kecuali wong sing kredibel itulah lah lam nakhud minanasi ilah mana arifu gini pengalaman eleng eleng ya terus zaman ibnu abbas wae hadis itu juga catut catut catut sampai setiap anu uang menikohlarus ibnu abbas gak tertarik menikohlarus ibnu abbas gak tertarik si si yang ngamuk Jenengan jenis kan kemodelopono kuala rasulah, orang tertarik, orang berurungaknya saya ibn Abbas, disek aku, na'ona wang munika kuala rasulah, iptazerut aksur, mata kita fokus wa asghayna ilahi biadhanina, kupengku tak pasang mereka mesti orisinil, mesti ben saya ini hadis ini jingung, backup, kepentingannya karena saya ini malas saya jenis apa, lamnak minan nas, illa ma'na'an Ruang, jadi ini dia maksudnya kita hafir maafan rasanya jadi mau mulai bingung terus kak paspor Ibu bon menang loh, temen-temen sama dratutu faham kata sekolah, rasanya mau hal maksudnya Botan mau hal yang putus, mau hal akan dia botan, mau hal ada kan, mau hal akal, maksudnya urapan teng faham urapan teng, penting mulai hati-hati Mangga Pak Cepat tu kita pun, bandros takut, merkur ruwet kamu nanggantung robot. Mun kula nate, kula nek sinau hadis banget akeh. Niku nate diprepuki tiyang. Bahwa la tul qodar menurut saya itu ndak ada. Karena la tul qodar itu turun pas nazhul Quran. Sekarang kan ndak ada Quran turun. Berarti la tul sudah ada. Ya merata akal ya. La tul qodar kan turunnya pas nazhul Quran. Sekarang kok ora ana sudah ndak turun. Berarti al qodar juga sudah ada. Malah beneran ora nah Malah penak. Loh, kok gak bantah biasanya iki banter. Mbak Anta, anak kena Isda Mungkin anak kena, kena Isda Dani, kau sudah. Kurang Buat-buat energi, Tidaknya malah tersinggung, Mbak Anta? Mbak tersinggung? Apa harus bantah Ini kan enggak benar-benar kira pun harus sesingkat Semua Kiai yang saya ceritakan ini marah. Kenapa, Pak? Mbak, ada? Ya, Habis-habisan yang maharabe, uang gak kerasa, punya. Anak uang warasalah, aku gak mau jadi saya ada oras ya rok, rok, Jadi kadang-kadang gue -kadang Om, bulat-bulat kulit ini gue Rosak si Tangga Iwak tuh ulama Tapi coba praktek Apa masalahnya Setan masuk neraka Setan yang materinya dari api masuk neraka kan baik-baik saja, kan ketemu materinya Soalnya dia gak gede, kacau Tapi kacau api Met lemas <SILENCIO> di saluran lain Barwon pun, Sakit pak Materi kamu kan tanah Harusnya gak apa-apa terus wah semangis <laughs> jadi kadang-kadang gue -kadang, penting, dia ide gue gue penting ya atau cucu-tos si Saworowah lemah sakit pak ya ini. katanya dari tanah kena tanah kok sakit. materi manusia kan dari akhirnya jadi kadang-kadang penting, gue <laughs> kadang-kadang tapi sepraktek <hari> kadang-kadang, nomor penting jadi, misalnya gini, contoh paling gampang ya. Jadi, logika yang dibangun itu kan retur kodari turun di al Quran. Sekarang enggak ada <tuh> di al Quran, berarti enggak ada dari judul kodarnya. Hal-hal munikus, kunani, kuno orang berteori, sendiri. Maulane, ilmuikuni di ruang ketenangan. Ilmuikudi adokus salim. Otak kamu itu normal. Normal, maknanya waras. Kenapa? Karena konstruksi Quran, Dewi Abdul bin Haddad itu. Fil Qur'an, aksaru mindali. Quran itu nak muhim, muhim salah cipta, itu aksaru mindali. Usahmu, Kedua cerita di kitab Al-Muafaqat. Allah sering cerita kus -kus ini cerita kitab Karangani Imam Shadibi. Imam Shadibi itu dua. Ada asy Al-Mukri Amani, Kesayangannya kitab Amani. Kedua asy Al-Usuli kitab Al-Muafaqat. Napa kitab, nama? Nama. Ya, dua-duanya saya sering belajar tapi ini adalah cerita Asia asyatibi al-usuli ketika orang Yahudi dengar ayat manggal ladi yukridu wa haqadun hasanah terus ngayang ngakak-ngakak dulu oleh Muhammad orang darah ini pengirahan ke utang dulu pengirahan Muhammad gak mutu blas, belas pengirahan ke utangan manggal ladi yukridu wa haqadun hasanah siapa yang gelap mengutangi Allah Tafat itu, itu menjadikan orang Yahudi mengenai Quran, mengenai Tuhannya Muhammad, orang Yahudi. Barangkirungwa abidah dah siang saya. Hadahu warrob, yamlikul kulla waistakriduminya delok pangeran si api Wong duwe ibu wae pangeran, kabe wae pengeeran. Barangkirungwa sekel kita, Allah nak jahil ibu hak hati utang. Wong kok api ye, wong kok api ye, wong tuamu lah. Wong tuamu, misalnya kayak modal gue, bareng gue sukses, nak gue duit gue gue gue gue Iku urusan gue Urusan apa? gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue oh pelarian gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue bab gue gue gue beler didat, ke pelarian, ngasih, tugas ibu uh. jamu, tugas tugas tugas ya, oh ra rai rai, tugas jadi kunani kuno Terus Abu Jahal malaikat itu diceritakan Pengheran alih hatis Atta jadi Jadi yang malaikat malikat Sejarah Abu Jahal, gampang tak Sejarah Abu Jahal Gampang lah, Apa Wani lah, ngadepi yang Wani ya Abu Jahal Nah hal-hal seperti itu itu kan masalah Azduh Salim, jadi ini menganggap Itu bisa dihadapi Nah makanya terus Hadis juga ngalami yang sama karena ada Yuhim, noh? Makanya aku lalu buatan ngarah buatan pulang fakih. Merkona orang jualang nofakih. Lafat-lafat nah, ini kimasalah. Makanya diantara syarat fahamiku dua az salim noh? az salim Karena kalau tidak ya tadi jelas ada pengiranan Muhammad. Ya takdir, ya golek utang, kenapa Golek tapi sing sohabat, sing soleh malawalian, pengiran si api orangnya kbw ini, ini orang le. kok bareng, ya lo dihitung jadi, jadi matah, yang luar biasa yang siap kata pengenyehan jadi so, gak sama, so, kalimatnya so. sama, dari materi yang sama jadi hati-hati, yang mana tidak hukum, jenis dauk salim, taurah salim merkulafatnya enggak, mana kalafatnya? ikhun po po bener where suku apa po menerap bener. Dawah Abbas, aku, aku dicek no no menikah Allah tak perhati tenang. zaman riem, uang menikah Dawah bin Abbas tenang. tapi anggar uangnya turun NU terus dia. Ya kira-kira seperti itu. No Dawah bin Abbas dicek sakral banget dicatat sana sini terus. Ko oh, endusan Ya kiro-kiro no no. Mulanya Abbas sebut ini pun, Inna kunna Marrotan idza sami'na rajulan yaqulu qala Rasulullah ya ibtadaru abshaluna wa azghaila ilaihi bi adaminha falam marqi ban nasu asyba wa lam nakhud minan nasi illa ma na'rif dadi golek aman ngene nah, to sakrire kito gitu, maujo bukorim ustaz ngene kate satesina ana nakhud satesin ditulis ning buku-buku keto asal usule kan gak roh juso ngene qala Rasulullah kono meneh wahude ilami wek mena dunya digoleki tapi yo Ibunya gitunya Wong di roh delami pojok diorak-roh. Dari itu kalau halaman ini kita perah-roh halaman ini. Hati sudah dong bukalah kalau dicuple masalah misalnya. Kan enggak rosak, aman juga oleh sangat kok guru. Pak Masimul, hakisin Bukhari halaman sakmi ini aku paham loh ini berarti terang loh. Menteri paham loh. Pak resiko lah <tuh>, resiko. Malahnya kalau enggak ngerti, gue lagi singa aman Allah. nakut nak khut minan nasi, Illa ma karena rawinya sudah disebut misalnya rawahud dilami, rawahud dirmi din setelah kita cek di rumah saja enggak ada, atau ada tapi halaman kita ada. semuanya walahasil antah berantah nak kueh resiko pemenang itu hadis fatwa, aduk enggak kamu pegang, kita nak minan nasi yang ma mana resis ngambil yang nama aman, ngambil yang nama? Aman. Sa ibnu abbas mawon menghentikan falam marok iban nasi asro'ba lam nak minan nasi illa ma'ana Hadatsana Taufiq Nabi Amr Amr bin al-Haddatsana Nafi' minhu an qul qatabtu ila ibni Abbasin as'aluhu ay yatubali kitaban Niki Dawe Ibnu Abi Mulaika. Ya maksudnya sama Ibnu Abi Mulaika mboten Malikah napa Ibnu Abi Mulaika. Wae ngono kok nek kita pe salah yo. Ya. Mulaika nang mriki. Tapi kita pe Malikah ya robo salah sithik banen. Kita pe mopo? Mulaika. Mulaika berarti bener. Nek salah yo ya di kidik ora apa pas tapi alternatif. Ana aku malah. salam. Katab tunyurati Abbas ayat tubali yang tahu nulis kitaban Abbas samar. Terus mongko muqtaw usbun Abbas waladun putawi kang ali Abbas ali ya Abbas ada sana menakut-hater bin Ani Shams bin Fisyar atau sekolah lalu Utia bin Abbasin di kita bin Fihiko do alien fahamahu. Mungkin habis abu nabis hujeng maka do alien ilah kodro. Kecuali kadar Ewasa nasofian bin Ashdi Virah. Maksudnya kecuali sak meni. Jadi intinya ini zaman ikurwono ya. Zaman ibnu Abbas hujeng. Corosak itu sono tabloid bujurnal. Nenggoro diterkenal loh ikut jurnal kodohu alien. Tabelinin ya. Zamaniku, ada zamanku ada zaman orang-orang percetakan, orang -orang. ikut jurnal semacam buku buat jurnal buat tabloid, nengkorek itu tulis bent pahyu, walian dua wong kan tertarik buat ilmu ini tuh, ditinari. Bareng apa pas saya gue ada meloniku, sebagian riwayat gak, sebagian riwayat buat dan memang nggak masuk dikasih ini kalo jurnal, di sini semua ada keputusannya ditinari, bareng dijelok, kafe dihapus hanya sekadar segini, artinya kafe buat menurut aku, hoax dong bisa maksud zaman itu kalau ini nahu istilahnya bareng abbas ini sama kahu Illa ini ilah katra jadi walhasil itu abdul abbas dihapus bener bener yang bener mau artinya zaman itu sih si pinter, laku di atas nama nol jadi, sebagai di dua, di atas nama yayasan, wopo, gampang, yatim tim wopo, nomor jadi bener ya ya, ya, soalnya itu, soalnya bom sebodoh ini, gua, kuno, nomor teman nomor, bom sebodoh ini, Hadasan Hasan bin Ali al yang tidak hadis juga di atas madzhab Aliran Saqi Sina hadasan Ali bin Husain mahbaruna Bakar bin Ali bin Ayas, قال سمعت المجير يقول: لم يكن يسدكو على عليين في الحديث عنه إلا من السفي عبد الله بن مسعود. Lam yakun ora ono pasane yasduku bener ala Alien. Sopo illa min as-Safi Abdullah bin Mas'ud. Kecuali wong-wong sing dadi as-Safi Abdullah bin Mas'ud. Dadi disortir. Nek ono crita tentang Sayidina Ali, kok orang yang tidak berteman Abdullah bin Mas'ud iku dianggap ora ono? Bener. Tadi Indi itu Yes konon saya wudah wibah. bahasim, kan beruang kan bunyi sidik sini dah wibah. Madang putu nih raro nak bahasim dah kok wong Ini kadang janggal ya. Yes konon katanya wadah mirip wadah wadah wadah wadah wadah wadah wadah wadah wadah wadah wadah wadah wadah wadah wadah wadah wadah wadah wadah wadah wadah wadah wadah wadah wadah wadah wadah wadah wadah kok wadah FKB Dewi Zain Muhammad, kira kong kok ngelaku ini? Atau kosong mati ya? mati, dua channel pun, kuping 10 ya, kuping 11 ya, kuping 11 ya, tapi pas kontrol. Kurang apa, pokoknya, pokoknya, tapi seumuriku kasih ngerti. Muni ya, band kue wae malah aman oh. dong. Saya ngemasalaku, nak nisbat juga, iga ilah, rosulilah. Mereka ngelaku, kenapa nak jenis bandon nabi, justru masalah. Terus misalnya, pikiran ini wong ini, aku misalnya, bapak fasek. Suge, bapak woi, mohon pak fasek terus betul lampu nopo, saya orang kaya, nih no? kalau itu atas nyewa nganggur-nganggur ini kan atas nama Dewa Nabi kan sudah, Nabi ngendikam si benar mana rai ini kan biro, saya waktu ada saya ketahuan jam, orang gak jujur ya jujur, saya rai rai pikir saya gak, gak jujur, misalnya nyewa uang orang jam, pantas ya saya Oh, gak saya jujur bosku, biro biro, an, biro kagak liburan, ane kira Resikonya itu resikonya kalau Atta Kossomadiyah itu diatas namakan Kajinaki kan itu pasti nyata Nak bapak ambuk wajah namanya langsung bafolal ja. terus mau kehilangan orang-orang orang yang tidak satu saya itu tidak ada orang jam untuk perempuan itu hanya ada... apa itu? jagung perempuan si cowok apa si cowok Nakar keluarga ini dijauh, oh. jauhan so, bayaran podor, lah <laughs> <laughs> nah, kayak kayak loh, gitu. Misalnya masuk golongnya tentara, di atas nama Nabi itu bagus, tapi konsekuensinya, nak di atas nama Nabi kan mesti bener. Terus orang yang nggak solusi anak nakono bapakku sebenarnya itu fase kerapopong, gampang lah. orang atau saya wis warga, nak? Orang atau saya, nak? No? Lana ono dasi ono kan jorok. Mungkin kalau wajah ini, semoga kalau wajah hati hati seperti itu. Jadi barang apa lah? Iku nak buat doni gue wajah, seaje ganjeng. Ini, berat Uang si moco, ini, sengkulat berat malih. Uang sih mau coba didaniji satu sayung buswargo. Repot itu. Kita seng ahli fikih. Kita itu saya lah nak misalnya kerap percaya kita ramagi di kafe. Misalnya kita itu bahasa sopan. We saya tidak beda ika veseng asia. Wong kafir pitung puluh tahun untuk menjadi muslim mau calelo bisa tapi sepuluh lagu. Bisa. Terus soalno hati di atas nabi semua calelo ngingin sepuluh lagu masuk swargo. Laki neng kan keberatan. Mau bisa nih kok. Lagu kurang penggawaan tapi kan masuk pulau. Kalau sebagai orang yang efisien kan gak seneng. maksudnya kalau satu song bu swargo lah lama baca. Terus, terus, terus, kan terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, gawe terus, terus, Kalau hadis itu dinyatakan benar, terus, terus, tenang. Kalau hadis itu dinyatakan benar, terus, kan terus, Sartu terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, akhirnya orang kafir masuk Islam rasidoh wega dulu Hermah ngumpet mau cok, jadi efeknya tuh panjangnya, cuma mikir pake pake morse terjawibiritan terus waduh, pakai no hadisnya gitu, kali-kali orang no hadisnya saya opo sih karuan warna lah berarti rai ini rai meyakinkan, oh rai rai ini dia yang salah kok. Nyatuk lagi nabi dong ya panjang kok akibatnya tuh maksudnya Dewi Sen Muhammad kena AP atau Kogubro ya atau Kogubrowai rausan nisbaton yang ganjeng mergong kok nabu nisbaton nabi itu seorang yakin itu onok mau tuh dianggap solusi. Iya, teman Bapakmu kan misalnya Bapak, lewat fastek permanen? terus gue suka. Tenang aja, itu teleng rai-rai dong. Dong Konsensus dong nggak tau sih. Eh, belum wes gue dong, dia sih. ya? kira kayak alternatif. lucu. Kamat bang, setiap wasiat sekali ya utama sama kiai cadangan orang kampung. <tuh> Sebenarnya si kiai satu, kiai dua, kiai utama sama kiai cadangan. Satu dua, oh iya gimana jadinya? Oh, <tuh> diafadilan kiai utama ya, pembantu. Oh, <tuh> biro-biro, kiai ini, ini kan dia biro, PLT dia biro, limo ya dimen. Enggak sing saiki ngaji iki baru kayak ngaji iki kok mulai ati-ati. Mergo wae nek Abbas sing menangi Rasulullah dan untuk gelar tarjumanin itu memang dibodohnya dari pemalsu-pemalsu hadir zaman Iku bisa saya kurba hadir dari Rasulullah apa yang ada di sini? ya, saya kogak-kogak ini adalah Abbas, semua orang yang ada di Alim semua orang yang ada Nabi Alim, Alim, Tarjumanul itu apa yang dibodohnya? ketemu kang ali lagi salah Kalau nasib saya sedang baik dikira ilmu saya terlalu tinggi sehingga kalian tidak paham <tis> <tis> Karena nasib sedang <tis> tapi, tapi kalau nasib tidak baik dianggap kayak goblok tidak bisa memahamkan saya tidak tahu karena nasib saya nak kiai lagi terkenal alim alamah nasib apa? ngomong dua orang paham ilmunya terlalu tinggi sehingga <tis> kita ada paham <tis> nasib pemele oh kiai orang bisa paham <tis> kiai <bolet. tis> jadi nanti penting nah, ana <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <Nanti pun nanti. laughs> oh no raya ledek, nak daerah unik unik nah nasibnya ledeh, yo aku aku saya Indonesia sabar sabar, oh, oh rawan rawani nene kono akeh kok. terus nggon sesak ya nyusul bingung. Ah!